Meskipun saat ini beliau belum sepenuhnya bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini, beliau akan tetap menjalankan tugas dan amanahnya agar tetap menjadi sosok yang adil dan bijaksana di dunia ini.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 Tuhan Yang Maha Kuasa Pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Tentang Satropi Piningit Yang sangat ditunggu-tunggu Kedatangannya Sampai detik ini Satropi Piningit belum juga muncul Hampir semua umat manusia sangat mengharapkan kedatangannya. Satrupin Piningit adalah sosok yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Beliau hingga saat ini masih tersembunyi, masih dirahasiakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun tentang keberadaannya, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang-orang tertentu saja yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, Tuhan semesta alam. Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, beliau selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Tuhan semesta alam, sebelum mengetahui tentang jati dirinya, beliau selalu diuji dengan berbagai macam ujian yang datang silih berganti. Namun, beliau selalu kuat dalam menghadapinya. Satrio Piningit mendapat ujian dari Allah, Tuhan semesta alam. Melebihi yang kita rasakan. Itu bertujuan agar beliau menjadi sosok yang kuat. Sosok yang lebih tangguh dan tahan hinaan dan cacian. Jika Allah Tuhan yang Maha Kuasa sudah berkehendak menunculkan beliau. Maka tidak akan kaget terhadap hinaan dan cacian. Kalau sekarang cobaan yang beliau rasakan sungguh di atas orang-orang biasa, namun semua itu adalah ujian dari Allah, Tuhan semesta alam, untuk memperkuat agar beliau bisa lebih kuat, lebih bertahan dalam suatu hal apapun. Satria ini selalu dibimbing dengan petunjuk. Sehingga apa yang dialaminya, berupa tantangan dan ujian yang menghadang, beliau selalu saja mengambil hikmah di balik kejadian-kejadian itu. Ini hanya diketahui oleh satria Piningit sendiri sebagai kekasih Tuhan Semesta Alam. Jadi, satria Piningit beliau menjadi orang yang kuat pendiriannya. Tidak gentar dalam menghadapi semua problema hidup dalam kehidupan ini. Karena beliau sudah terbiasa dengan berbagai macam ujian yang beliau alami. Dari yang ringan sampai dengan yang sangat berat sekalipun. Dengan kemuliaan hati dan jiwanya, tanpa disadari, beliau dapat melewati ujian serta rintangan yang dialaminya. Sebelum beliau mengetahui tentang jati dirinya, seringkali beliau mengalami hal-hal ataupun suatu kelebihan yang muncul dari dirinya yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikirannya. Dengan segala kemampuan ataupun kelebihan yang tidak masuk akal itu, Kadang-kadang beliau selalu bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sedang terjadi dengan dirinya karena seringkali mengalami keanehan-keanehan dalam kehidupannya bila terus melangkah untuk mengetahui siapa jati dirinya yang sebenarnya. Setelah sekian lama beliau mencari tahu tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Akhirnya atas petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, beliau bisa mengetahui tentang siapa sejatinya diri beliau yang sebenarnya. Setiap ada sesuatu yang dialaminya yang membuat dirinya tidak paham, beliau selalu saja diberi petunjuk dari Allah. Tuhan semesta alam. Di dalam kalbu sang yang terpilih selalu dipenuhi oleh cahaya Allah Tuhan semesta alam yang sangat terang menyilaukan. Jadi, walaupun beliau seringkali berbau dengan masyarakat luas, namun tidak ada satupun orang yang mampu mengetahui keberadaan beliau. Sehebat dan setinggi apapun ilmu kesaktian gaib seseorang, tidak akan sanggup dan mampu menembus dalam kalbunya, jika Allah Tuhan semesta alam belum mengizinkan. Bila bertemu dengan orang yang ingin menunjukkan kehebatannya di depan beliau, maka dengan petunjuk Allah Tuhan semesta alam, beliau selalu menutup diri, dan bertingkah seperti orang yang tidak memiliki kelebihan apapun. Begitulah beliau selalu menunjukkan kerendahan hati kepada siapapun. Karena walaupun beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, namun beliau sadar, beliau paham bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah Tuhan semesta alam yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Di dalam kalbu beliau dipenuhi oleh cahaya yang terang menyilaukan. Cahaya tersebut adalah dimensi energi yang sangat besar, sehingga tidak mudah dilalui oleh sembarang orang. Bagaimanapun kesaktian gaib yang dimiliki oleh seseorang, jika hati dan jiwanya masih kotor dan masih dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak akan bisa mengetahui siapa beliau sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan petunjuk oleh Allah Tuhan semesta alam yang bisa mengetahui tentang jati diri kekasih pilihannya itu. Satri Peninggit adalah manusia yang sangat cinta kepada Tuhannya. Saking cintanya, beliau tidak akan berani sedikit pun untuk melupakannya. Satri Peninggit tidak berani melakukan perbuatan maksiat. Beliau takut bukan karena surga atau neraka. Namun, apa yang beliau lakukan Semata-mata karena cintanya hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, bukan kepada yang lain. Satria peningit adalah kekasih pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kesabaran dan rendah hati. Penuh dengan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Beliau akan membawa kedamaian dan kejujuran di tengah umat manusia, serta akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setiap manusia yang menjadi kekasih utusan Allah, Tuhan semesta alam, semuanya pasti mempunyai doa yang mustajab. Begitupun dengan satria Piningit sebagai orang pilihan yang sangat dimuliakan, baik para leluhur maupun para nabi dan raja-raja, pasti mempunyai doa yang mustajab. Beliau tidak akan sia-sia memohon kepada Tuhannya yang maha adil untuk mengadili semua, untuk mengadili siapa saja yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Meskipun saat ini beliau belum sepenuhnya bertindak,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 jika belum ada perintah dan petunjuk dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan; bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah.